Halo sahabat Home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita sedang mempelajari tentang materi SAP Fundamental. Dan di sini kita akan mengerjakan exercise 7-2 untuk melihat table content di SAP database. Yuk kita coba kerjakan exercise-nya. Pertama-tama kita perlu melihat ke folder logistik Sales and Distribution Sales kemudian order. Yang kita akan buka adalah transaksi VR01 Create. Pada bagian order type ini kita tekan tombol F1. Kemudian kita akan lihat technical information di sini. Lalu menemukan table name bernama VBAK. nama tabel ini akan digunakan di pembahasan berikutnya. Jadi teman-teman silahkan diingat-ingat nama tabelnya adalah VBAK. Dari sini kita back saja menuju ke transaksi di bagian folder tool. Kita menuju ke transaksi di folder tools kemudian memilih abap workbench development abap dictionary tiketnya adalah SS11 kita perlu menginputkan nama tabel yang tadi VBAK pada bagian ini kemudian kita mengklik tombol display ini ini adalah bagian abap dictionary di mana kita dapat melihat bahwa tabel VBAK ini Terdiri dari field-field ini. Di sini adalah nama fieldnya dan ini adalah description-nya. Kita dapat melihat bahwa tabel VBAK ini terdiri dari 156 field. Untuk melihat data di tabel ini kita pilih utilities. Kemudian kita ke bagian table content lalu display. Kita coba lihat datanya dengan mengklik tombol Execute ini. Ini adalah data dari tabel VBAK. Untuk mengubah jumlah maksimum listnya, kita dapat mengganti pada bagian ini menjadi 10 list. Lalu tekan tombol Execute. Di sini kita hanya melihat 10 baris data saja. Demikianlah pembahasan dari exercise 7.1 untuk melihat table konten di SAP Database.